Tentunya kita lihat di sini ada unggahan dari IG-nya Satria Sri Pak Sabat ya Yang mana memposting sebuah postingan foto bareng Rizky Billar ketika Tentunya setelah main sepak bola sore tadi Pak Sabat ya Ada sebuah kalimat kayak pesan dituliskan Katanya kami mirip sih Katanya mirip sama Rizky Bilar Pak Sabat ya Tentunya doakan saja yang terbaik buat dirilang kita ini Pak Sabat ya Yang semakin hari tampil yang tentunya semakin keren banget persahabatnya doakan yang terbaik untuk Rizky Bilar dan untuk berikutnya persahabat kita lihat dari sebuah unggahan spesial vitamin banget nih buat kita semua para fans ya wow ini match yang luar biasa banget nih postingan Abang Rizky Bilar persahabat ya yang mana tentunya postingan ini sedang ramai banget persahabat ya salafok banget sama background belakang tentunya di situ ada <tuh> tentunya disitu situ foto di rumahnya para sahabat, ya, duh tentunya banyak sekali yang komentar bahwa Rizky Billar sudah pulang ke rumah. ternyata di sini adalah foto kemarin persahabat ya waktu nyobain baju dari kostum sepak bola persahabat ya ada sebuah kalimat komentar nih banyak banget dari para fans. ada komentar dari akun instagram erika panescore yang mengatakan Selesai tuh, kayaknya kemarin pas nyoba baju ya. Kali dah pulang sore tadi masih main bola ya? Kan, katanya ya, ada juga komentar lain dari akun Instagram. Aden Sakif Risu mengatakan dalam kolom komentar, "Alhamdulillah, Bang Bi udah nyampe rumah, duh, persahabat ya." Ada juga komentar lain dari akun Instagram. Mr. Half yang berkomentar belum nyampe rumah pemirsa, paling baliknya besok pagi. Ia ya, kali tanding bola baru selesai Tadi sore, langsung bisa sampai Jakarta. Pas matahari masih ada, <guluh> ini adalah foto kemarin, Mas Abad ya, tentunya ketika Bang Bilar. Lagi cobain kostum sepak bola yang bersahabat ya. Tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan vitamin dan kabar bahagia malam hari ini dari idola kesayangan kita. Ini informasi ini malam ini, Pak Sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.